serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Les Leslar tentunya bagi para sahabat untuk menemani santai malam kalian saat ini Bang Mimin akan menyuguhkan info menarik, kabar terbaru, dan vitamin bahagia dari sang kita di kabar pertama persahabat kita awali dengan momen live TikToknya Kak Sania di akunnya Papa B persahabat ya tuh sudah aktif kembali live lagi persahabat ya setelah Lebaran, Alhamdulillah tentunya persahabat ya disuguhkan kebahagiaan lewat live TikToknya Rizky Bilar Ini momen yang tentunya membuat warga Konoha pun sangat ditunggu sekali live nya Lesnar di TikTok. Kebahagiaan yang tentunya kita dapatkan Mudah-mudahan Jualannya Leslar Tentunya laris manis Amin Kemudian juga bersahabat kita lihat nih Ada cedukan vitamin yang sangat Membahagiakan Pantes saja nggak kelihatan ya di live Tiktoknya Leslar tadi sore Ternyata Abang L Lagi main tamia Aduh Masya Allah apalagi Ekspresi bibirnya itu yang Lucu banget dimonyong-monyongin saya selalu pokoknya yang al -Fatih. semoga selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua Banjir komentar, banjir respon yang sangat positif dari para fans Kita lihat persahabat Dari sendol putih bilar, Masya Allah gantengnya onti lagi main mobil-mobilan Ya nak, mumpung tidak ada sirkuitnya Ada juga tanggapan dari Lasty Fashion Aduh bang, ngeliat abang main mobil-mobilan seru banget Pengen beliin juga mainan mobil-mobilan Anak cowok mainnya mobil-mobilan bukan boneka katanya tuh Ada juga persahabat tanggapan dari Mamdut Alans Masya Allah, laku malah gemesin lihat bibir mungilnya dimonyongin Bibirnya merah lagi, jadi tambah cute ya nak Aduh Masya Allah Semuanya gemes sama bibirnya abang El Abang anak ini selalu bikin rindu Selalu bikin kangen semua orang Sehat selalu untuk Lesler dan kita semuanya Semoga selalu bahagia, amin Berikutnya kita lihat juga persahabat ya Ini ya tentunya edisi baju kakak, baju dede Ini persahabat ya Kita lihat nih sweater Papa Bilar Ternyata baru ngeh banget persahabat ya Dipakai oleh tentunya Bunda Lestis Malam Wow, Masya Allah, kejutan untuk warga Kunoha, Baju kakak, baju dede Ini kebahagiaan yang luar biasa sih Yang tentunya kita dapatkan, Masya Allah Pokoknya rukun terus rumah tangganya Bahagia, sakinah mawadah, warohmah, Dan semoga selalu dijauhkan dari orang yang tidak baik Berikutnya juga, persahabat, kita lihat Di sini momen semalam masih nggak bisa move on dengan tentunya kebahagiaan yang disuguhkan oleh Lester family ketika abang L cuma menemani pandanya main mobilan persahabat ya memang betul sekali terlihat abang L itu benar-benar cuma menemani pandanya main tamia doang persahabatnya ya kebahagiaan terlihat dari Lester family melihat kebahagiaan Lester kita pun tentunya bahagia sekali melihatnya masya Allah kita lihat juga persahabat berikutnya Ada doa di awal bulan Mei April Terima kasih untuk semua Susah senang suka duka Yang sudah terlewat ini Welcome Mei Semoga kedepannya lebih baik lagi Dan terwujud semua Doa dan harapan Yang masih tertunda Doaku ya Allah sehatkan selalu tubuh ini Kuatkan hati dan pikiran Lancarkan rezekiku Ringankanlah langkah dalam kebaikan, dan mudahkanlah segalanya. Amin. Masya Allah, bismillah. Alzabat, ya, hari pertama nih kita di bulan Mei. Semoga rezeki kita tambah lancar, dimudahkan segala hal, dan banyak kebahagiaan yang datang menghampiri Lesti Bilar, keluarga, dan keluarga kita semuanya, bersahabat. Kita saling mendoakan yang terbaik, mudah-mudahan kita semua sehat, bahagia, dan apapun yang dilakukan selalu dilancarkan. Kita mesti menunggu cidukan hingga vitamin terbaru, hingga kabar baik dari Lesnar family. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru. Kabar baik, kabar bahagia dari Lesnar tentunya. Edi Dulu from di malam ini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bermin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.